Mangan sih. Ben kuat menghadapi kenyataan Setak tinggal sih, Pak Riki di band ben kerja buruk di keimpermen Tetep kudugiat Ini mah, jenakal jadi ini jadi nah, ini ya keplek Oke, terus nomornya rata boleh lu mardi lu kak madi iya betul, stop aneh dikauwe ya kerja nih Pak RT kono lo gausah ya kerja, gaji bisa di ae ayo ngopi karo aku apa yang ngono ya apa yang nanya ayo ayo ayo budang eno ayo. ngopi kita Udah sih, tumbas kopi. Ini mas kopi nih, Mbak Bum. Udah gitu, loh. Saya si -si -si selingkuh. Woi, nanti ditom mas. gede, kok, tapi saya. Oh, roh kopi, -kopi rasanya bareng. Murguzannya sebanyak empat tahun. us kayaknya rapi. Sobek, tenang ya. Nah, Tuhan, ini suksesnya berapi, rapi, rapi berapi. Suksesnya, oh iya, jawab yo penting. Urib, isi, ji, sahabat, ngeluh, sholat, bertelur, poso, kebabat, jahat, ilmuhi, menggaji, nabi, duit, duit. Masih, oh, oh, Da sapa iki? Bermancing pati rabi rabi bang. Iwak gumbang, sapi kandang, ketemu nang masakan padang. Dah izin dicet rosoke. Tenang bang, rabi masalah payu rabi nomor bisnisnya yes, nih bang paling penas ya? nomor? salah ya? aku. Jangan segera umum, mak. Wah, oh, part ya, oh, <tik> <tik> ini di sini. ada macam ini. Orang ketoblas. Oh iya. Ini... mungkin ini karena rungu gue. Sudah oleh boleh. tadi. di, eh, di, di, no. <tik> di, <tik> mocok oh, motor tenan, kayak oh, kerjolak Wah, sepeda rusak ayo, ini. Beda. Beda, lo, tenang saya di, Nenu, ini, ini ngangkat sepeda lho lho ini tadi, cari gue di jagan cari gue kok makan mau gitu di jagan, di jagan ya saya menebun ya ya assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam tak jawab deh woi ti, di ready ngomong aku biasanya ini kono nak gulain nomor enggak, kan, enggak turunnya gini, Aku gitu. kok tak turunnya sebelah oh, kono. pokoknya tenang ya. Ya. Janwe banget, tenok banget. Pantas aku lo, ngono yang kesal kuat. Kolega ngontivi. Bocan malah oleh tak Kita ikut liat nomer nih. Wes tak kerjaik pisane. Jangan jangan. Ba, aja nomor ya. Nyesenginnya hawa nih anjap turu, gembok lah petangan kanan bingung. na enggak neng dia sebagai masuk dulu nomor. oleh. <trah> baik. aduh. <trah> baik. tapi suaranya nggak mbak. tapi suaranya Nomor dua, Mbak. coba Wah, enak, Ibu. Semua udah akhirnya, tapi Oh, enak, dua gol MUI. Oh, nomor satu. Buatan sih nah, ngantuk si. nah, buat anakmu. aku udah Cok. Mau nikah ulah? Yuk, kudu usaha karo domba barang. Ini usaha, lu, pak tapi usahamu kleru peluru loh wi, nyekutunya sing kuoso yang orang wi, oh matan, usah usaha, -usaha ya sing halal, betul, parti barang to meri dan berat berat berat, nah, ini pak rt, lo tidak akan mati nih kok wow, lo, sarangkoi barang to, percaya nih di, percaya loh no, wah aja lah, nombernya, no. mesti niru-niru dajal, asik katem sana I JUDY Udah Iligh Letsl "'Turt' ayak ini' on.tha' on! Absolutely Обрен Gia!'uh okay. Frakt hum Lubang Suna. Actual N как trabalha vom primera星 HCRH Bagaire kita terlalu baik.usto sangat?ja..! Kaning tegal turi ini ya cak. Pak tangi Mesti pak ini. Hmm. Oh, ternyata, pak Kula Pak niki Kula. pesan Pak. Oh. Eh nomor saya bukan ngomong. Saya Pak. jangan berat-berat kuat loh tenar nau ini loh kayak contoh sih mendidih, jadi oke ditiru sih ap ap karu bocah-bocah lih, poh poh poh jangan berat-berat tenar, nggak enek sih nganggung dosa nih sopori, kue par, bohong tuh pahat ini loh. lo, lo dijasa kauwi, ya, kauwi lo, ini lo gak mati lo, kauwi yuk kue yuk, kauwi ne lo, ganti sampaiannya pak senang dosanya pak, ya. kan sampaiannya rt, kau yang kue ngarani aku Jangan, ngocok ternyata kamu Wiss, kayaknya tak giep kok ternyata Iya, Pak Masih, masak jalan perempuan yang diwak kudruk mulai, luang ngacol Wiss, kamu tinggal penting, wiss Tiga tinggalan tau, wiss Aku kayaknya kan nomor Arti kudruk Berat, nono. Ini Jan, berat awakmu. Di jaluk surat rapi, rata tak kapok.